ayo teman-teman kita hari ini jumpa lagi kita mau cari mainan di daerah pekerjaan nih di sini banyak mainan yang masuk lumpur teman-teman ayo kita cari okay. oh itu ada wadah ya ambil oke okay. wah di sini ada lumpur yang sangat kotor kupanya huh? oh, sudah ada mainan nih kita lihat wow baru baru duduk sudah dapat hmm, lumpurnya banyak sekali nih Waduh, ini apa nih? Mana wadahnya? Ayo kita taruh! Wow, penuh lumpur Kotor, kotor, kotor! Oh, ada lagi! Hmm, ini apa? Hmm. sepertinya ini adalah kambing nih. Hmm. Sini mana wadahnya? Taruh! Ayo, dua! Kita dapat dua! Wow, wow! Nah, ini apa? Ini hmm. apa? Dapatkan... Ini... Ini sudah berapa? Tiga. Tiga. Cari di dalam situ. Wow. Hup. Apa ini? Itu ya, kan. Sepertinya ini adalah ikan yang mati terdampar. Karena tenggelam dalam lumpur, teman-teman. Mantul nih mainannya. Ayo cari di situ lagi. Cari. Cari. Hup. Aduh ah, Kena capit nih Aduh Ada kepiting terjatuh. Tolong Tolong Tolong Ayo Jangan dipegang Nanti dicapit temen. Aduh Sakit Hati-hati ya teman-teman Kalau dapat kepiting Nanti kena capit Ayo kita cari lagi dulu. Ayo kita cari Hmm Sepertinya di sini ada lagi nih. Oh, kasihan. Mainan banyak. Kena lumpur. Hmm. Taruh lagi. Hmm. Ini ada lagi. Ada. Wow. Lagi. Sudah banyak nih kita dapat. Oke. Okay. Wow. Ayo, coba cari di situ. Ada tadi. Sumpah, Di sini sepertinya masih ada. Oh. Itu ayam. Ini sepertinya A, ini itu ayam jago ayam jago <laughs> masih wow. ada oh, banyak bingung. banget nih Wop. Wop. Wop. Wop. banyak banget nih mainan dalam lumpur hmm? masih ada eh bukan mainan nih teman-teman ini lumpur aduh kotor Ayo kita pergi cuci, teman-teman. Ayo, oke. Ayo, ayo kita cuci di lautan, ya. Oke, okay. kita dapat mainan nih. Baru sebentar, cari sudah dapat. Kita sudah sampai nih di tepian laut. Wow, ada ombak, teman-teman. Nah. Kita lihat ada pancuran air yang keluar dari pipa nih teman-teman. Ayo kita Oke. Okay. Kita cuci sama-sama ya. Wow, oh, ternyata rupanya ini tadi yang kita dapat adalah ikan teman-teman. Ayo kita simpan. Kita sudah dapat ini rupanya kepiting suka capit teman-teman Hati-hati ya kalau tangkap kepiting huh? beneran nih Yes, sudah dapat dua okay. nih Het, Apa itu? Bebek, Bebek. Ini angsa teman-teman Wow, angsanya warna Warna apa nih, Mit? White. White Dapat tiga Apa bahasa Inggrisnya sapi? Wow. Oh. Oh, no, no, no, no bunyinya wow. mo <laughs> itu apa ikan ikan hah wow bersuara teman-teman ini ikan ikan kerapu teman-teman matanya besar wow hmm. takut oh, kita dapat zebral berkotek-kotek apa ini ayam ayam berkotek-kotek ayam jago ya yes. itu kambing Kambing ya, itu raja singa, aduh, aduh, aduh, itu raja hutan, guys. Mantul okay. banget nih mainannya. Ayo kita hitung. Kita dapat berapa hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 kita dapat 10 main dadah tem besok temani lagi ya cari mainan oke okay.